Orang tuh bilangnya kayak ikutannya tuh holy banget, enggak kok santai Nih, gua loh, ya biasanya cengangas-cengenges, bisa begini Orang-orang tahunya Jessica itu cheerful, ceria, cuman kalau di dalam rumah tuh kayak orang mati gitu Cuman badannya doang yang hidup, tapi rohnya mati Setiap ditanya mami kayak, dek gimana tadi kerjaannya? Harusnya kan kalau ditanya orang tua tuh seneng gitu kan, tapi ini ditanya orang tua tuh marah Kayak, disik makasih, bangun banget sih nanya-nanya gitu loh, jadi kayak sifatnya berubah Dapat jadwal dari entertainment stres duluan, sampai akhirnya mulai parahnya itu setiap tidur gelisah. Sebenarnya ini kesemutan apa segala macam bolak-balik ke UGD, bolak-balik makan obat penenang karena saking banyaknya jadwal, aku tuh sampai pernah kayak hari libur sebenarnya libur, tapi aku tahu-tahu bangun kayak ini ada apa ya? Gak ingat apa-apa hari jadwal nggak diem ada kali 15 menit oh nggak ada jadwal ya, yaudah tidur lagi karena separah itu jadwalnya gue harus doa nih, gue harus deket nih sama Tuhan gue gak mau tau caranya, Kalau dulu gue anak gereja, gue harus balik lagi ke gereja akhirnya bisa dilepasin si obat pendenang itu karena apa aku nyari Tuhan gitu loh, Tuhan saya gak mau ketergantungan sama menenang, saya mau Tuhan yang tenangin saya akhirnya bisa tidur nyenyak jadi setiap minggu kuat-kuatin ke gereja dengerin firman apa segala macem ya tapi balik lagi, kosong lagi Sampai akhirnya kayaknya itu mujizat atau do jawaban doa atau gimana gak ngerti, tiba-tiba ada satu orang gereja dia bilang, jeje kapan-kapan yuk ikut pelayanan di gereja Cici untuk sharing buat anak-anak muda. Ini jawaban doa gue. Doa gue yang selama ini kemarin-kemarin gue bilang, gue aus, gue pengen, kira dapet gitu. Jadi kayak uh, happy kayak, Tuhan tuh ada. Tuhan tuh baik banget. Jadi bener kalau lu tuh minta, minta aja dia tuh bapak gitu. Depan anak-anak muda aku ngomong, hidupku tuh dulu berantakan juga, gak seperti yang kalian kira aku cinta Tuhan tapi hidupku juga dulu kacau, dulu minum kok gitu kan malah hidup. waktu 17 tahun aku minta sama papi-mamiku pokoknya gimana caranya habis ulang tahun aku mau ada after party, aku mau ada minum-minum karena teman-temanku semua minum, aku mau minum gitu cuman Tuhan gagalin semuanya, ternyata tiba-tiba ulang tahunku banjir besar rumahku banjir sampai akhirnya papi mami bilang kita gak bisa pestain kamu Aduh Tuhan cat banget sih beneran deh, gue sudah 17 orang-orang happy kok gue malah beres-beres rumah rumah gua hancur gitu Tapi itu adalah penjagaan Tuhan sebenarnya Tuhan tuh gak mau kasih kita kehidupan yang jelek-jelek gitu Banyak teman temen aku yang ngomong, dulu gue gereja aja, cuman gue kayak ngomong mau lagi di doa karena gua merasa berdosa, karena gua kayak gak layak Di saat itu aku bisa ngomong ke semua orang, gak eh gue juga gak layak, tapi ternyata Tuhan layak kan Justru kalian harus kejar gitu loh, jangan ngerasa udah jauh makin malah tambah jauh gitu keselamatan itu dikasih Tuhan, tapi kita harus kerjakan keselamatan itu. Ya sekarang aku di sini bisa sharing ke sini itu juga karena Tuhan Tuhan yang layakkan sebenarnya nggak layak gitu loh. Hai, saya Jessica Fania, ini aku dan sebuah cerita.